Dirgan hayu Republik Indonesia Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka 17 Agustus tahun 4 Tetap sedia cintaku pada bangsa ku adalah sebuah kelayakan. Cintaku pada ibu pertiwi tiada habisnya. Doa yang paling layak dan tulus di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 adalah Indonesia bebas dari virus Corona. Agar, Agar kita, kita semua bisa, bisa kembali merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dirga Hayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka!